salam token bosku nah kali ini ini bosku kita nggak akan ngulas sepeda listrik tapi kita akan coba ini bosku bongkar pasang crank ya ada beberapa whatsapp masuk ke saya itu ada yang tanya mas jalannya lepas pedal gimana mas cuman ketika pas waktu saya ya ada beberapa yang tanya mas jalannya lepas crank gimana mas kalau kering kan memang langsung tujuannya tahu ini kalau pedal kan mungkin kan mudah dia pakai kunci 14 aja bisa cuman ya rata-rata kalau sepeda listrik bawaan pabrik itu agak susahnya itu harus pakai kunci 14 yang tipis harus pakai kunci 14 yang tipis yang seperti ini bosku apa sih dikabelti sebarang ini cok? ini kok Oh, lelanjing. Nah, ini bosku. Pakai kap unjukat belas yang tipis. Ini bisa tipis gini. Ini karena di bosku, ditipiskan. Kalau bahasa Jawanya, di Jadi bisa tipis seperti ini. Nah, kalau yang tebel itu biasanya kesusahan masuk ke ini, bosku. susahan masuk ke sininya itu. Jadi ini nanti pasti dia akan kelebaran. Pasti akan agak lebar, apalagi kalau misalkan yang model-model crank yang masuk seperti ini, Bosku ya. Masuk seperti ini. Nah, ini pastikan nanti ke sini masuknya tuh. Kalau pakai yang tebal, dia susah nanti muternya. Jadi harus pakai yang tipis. Kalau beli yang tipis yang biasa itu, itu ini gampang gampang longgar nah jadi seperti itu, ketika, ketika waktu, langsung aja bosku ya, yang tadi permasalahan lepas crank ketika saya tanyakan lho dan kalau ngelepas pedal mudah tinggal pakai kunci 14, kelepas, nah ternyata waktu dibutuhkan nah ternyata ngelepas crank ini nah kelepas crank ini, itu yang perlu disiapkan bosku ya tracker pastinya tracker pastinya tracker, ini tracker ini kalau beli di toko sepeda itu aksesoris sepeda atau toko sepeda sepeda goyes itu harganya kisaran 65 ke atas, Bosku. Kalau di toko online ada yang jual sampai 100.000 juga. Nah, terus setelah itu kunci 17. 17 atau 16? 16, Bosku. Nah, ini, Bosku. Kunci 16 nanti ini buat ngelepas cranknya ini terus kalau misalkan biar nggak kesusahan melepas baut yang ada di dalam crank ini bisa pakai trackernya ini, soalnya ini, ini multifungsi ini buat melepas apa pengunci cranknya ini buat ngelepas cranknya jadi bagian sini buat ngelepas murah baut yang ngomongin mur buat ngelepas murnya kalau yang ini buat melepas cranknya, ini multifungsi nah kalau misalkan nggak mau repot kalau bisa pakai kunci shock seperti ini, 14 ini kalau kunci shock 14 ini fungsinya cuma buat melepas murnya aja, kalau melepas cranknya nggak bisa kalau misalkan nganu sudah tertancap murnya nah ini kita yang pertama buka lubangnya ini bosku ini kita buka dulu setelah itu ini kita longgari bosku nah ketika longgar seperti ini nah ini kalau kita ambil nggak bisa bosku soalnya udah terlalu masuk caranya pakai ini tracker yang bagian ini bosku ya nah ini kita harus perbesarkan seperti ini bosku ya soalnya ini nanti di dalam ini pendorongnya yang kesini biar keluar setelah itu kita Masukkan Kita pasang yang benar-benar rapat bosku nah baru kita dorong pakai yang ini kita dorong nah ini sudah terlepas bosku jadi caranya seperti itu melepas crank sepeda listrik nah kalau mau masang bosku ini lebih mudah jadi kita nggak perlu crank sudah bisa kalau mau masang tracker enggak perlu tracker sudah bisa ini kita lepas dulu bosku ya hmm. jadi kalau masang nggak perlu tracker. Jadi yang dipakai kan cuman mur ini buat pengaidik sini. Ini cranknya tinggal masukkan gini aja. Nah, baru ini kita tinggal masukkan ini. Nah, kalau masang enaknya kita enggak perlu tracker, bosku. Jadi cuman pakai kunci sok seperti ini ukuran 14. Kita cari 14 seperti ini. Nah. Nah, ini pas. Jadi hati-hati ininya. Murnya miring-miring, Bosku. Nanti yang rusak dratnya nanti. Ini tinggal kita rapeti aja, Bosku. Nah. Ini sudah kalau misalkan sudah rapet kayak gini, tinggal di tutup ininya bosku. Nah. nah, jadi seperti itu bosku ya untuk masang kring atau melepas kring bosku. Sebenarnya mudah, simpel. Cuman yang mungkin nggak tahu itu para bos-bosku mungkin alatnya seperti ini ya. Ini namanya tracker bosku. Jadi daripada kalau misalkan nggak ada kunci pas seperti ini, toolkit di rumah nggak lengkap cukup pakai tracker ini aja bosku jadi tracker ini fungsinya yang bagian sini buat melepas crank yang bagian sini buat melepas atau mengencangkan mur itu untuk semua di sepeda listrik bosku ya pakainya seperti ini semua sepeda listrik tiba-tiba apapun sepertinya sama semua pakai kayak gini ini tracker namanya mungkin sekian dulu bosku cara untuk melepas dan memasang crank kalau untuk memasang pedal seperti ini kan mudah cukup butuh kunci 14 Jadi itu aja mungkin video ini bisa menjawab pertanyaan para bos bosku dan kalau misalkan ada salah kata atau salah ucapan saya mohon maaf kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan bisa langsung hubungi WA saja mohon maaf saya sendiri juga nggak bisa fast respon kalau memang saya atau mungkin Teman saya dihubungi bisa langsung dibalas berarti mungkin lagi free kalau misalkan gak dibalas mohon ditunggu. Mungkin di situ aja bosku, video kita kita akhiri di sini aja. Jangan lupa bantu channel ini berkembang, jangan lupa like, subscribe dan share bosku ya. Salam token bosku.